Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alla ilaha illallah Wa ashadu'ana muhammad dan abduh wa rasuluh Amba ba'du Jumpa kembali dengan Akita channel pada kesempatan kali ini Semoga ikhwan filah semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya robbal alamin <tuh> Untuk kali ini kita akan mengangkat Satu video dari si pengujat si Udin tetap masih dalam kerangka menghadang para penghujat dan para penista agama. Di mana kali ini si Udin eh, menyatakan kenapa ayat-ayat suci Al Quran itu harus dihafalkan dan dia mengatakan membuang waktu tidak ada berguna dan di sini dia menarasikan satu ayat di dalam surat ya di dalam surat 98 ayat keenam. Nah nanti di sini kita bisa melihat bagaimana si udin ini ternyata luar biasa bencinya dengan Islam. Jadi di situ ya ayat ini memang dikatakan bagi orang kafir itu masuk neraka jahanam. Tetapi dalam konteks di sini kan umat Muslim meyakini ayat-ayat suci di dalam Al-Quran. Nah Kenapa dia yang repot gitu Ada satu ayat yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Innaladina kafaru min ahlil kitabi wal musriki nafiin Nari jahannama khalidina fiha Sesungguhnya orang-orang kafir Dan golongan ahli kitab Dan orang-orang musyrik Akan masuk ke neraka jahannam Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya Mereka itu adalah sejahat-jahatnya makhluk di dalam surat ini jelas dikatakan ini memang orang kafir itu orang yang tertutup hatinya atas kebenaran Islam Dan atas hadirnya Rasulullah Alaihi Wasallam mereka tidak mempercayai Jadi kalau dikatakan orang kafir orang yang menutup hatinya atas kebenaran Dan kenapa si Udin ini yang apa ya yang kita katakan eh uh, sibuk gitu. Sibuk dengan ayat-ayat suci di dalam Al-Qur'an. Padahal ya, yeah, kita umat muslim meyakini ayat suci Al-Qur'an itu memang dengan segala kesempurnaannya, ajaran yang datang benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala wahyu dan firman Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Allah Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diajarkan kepada umat manusia itu benar-benar menjadi satu ajaran yang sempurna. Tetapi di sini Saibuddin Ibrahim itu menarasikan bahwa itu adalah ayat kebencian kepada kafir. Nah, kalau Islam kita mengatakan orang di luar agama Islam itu adalah kafir. Apa itu kafir? Orang yang menutup hati dari kebenaran Nah kalau orang Kristen eh, Tidak meyakini ayat ini Ya bukan keyakinannya Tapi Kalau dia bernarasi itu Untuk dijadikan alasan Bahwa ayat itu menyerang orang kafir Itu salah kaprah. Bagaimana pernyataannya Kita dengar video yang satu ini Enggak usahlah suruh hafal-hafal itu kitab suci gombal gambol itu buang-buang waktu masa orang disuruh menghafal ayat-ayat uh, 300 ayat itu sesungguhnya orang kafir itu adalah najis jangan mendekati orang kafir kenapa dibilang najis karena makan babi, <tuh> di sini yang mengatakan karena makan babi itu si Udin sendiri. Nah, yang lucu ini, lucu ini kadang bikin tertawa, bisa menjadi hiburan yang nyata untuk kita si pengujat ini. Tetapi dia tidak sadar kalau setiap hari dia ditertawakan oleh umat Muslim. Apa yang dia katakan menurut dia, menurut si Udin ini sudah benar Nah dengan tujuan jemaat jemaat Kristen itu semakin mempercayai dia bahwa si Udin ini Oh ternyata si Udin ini pinter tentang Al-Quran, paham tentang Al-Quran Nah kami umat muslim sebenarnya melihatnya dengan sangat apa ya uh, Satu kelucuan gitu melihatnya itu sambil tertawa tersenyum nanti takut dosa kalau tertawa terbak-bak nah karena apa hanya si Udin yang dipuji-puji di sana yang bisa membaca Al-Quran jadi di nomor satu kan Di disinilah kelihatan sekali si Udin memanfaatkan bahwa dia Murtadin yang pernah bisa membaca Al-Quran tapi dia tidak sadar dia tidak sadar nih saat dia menarasikan makan babi makanya najis itu dia mulut dia sendiri yang mengucapkan seperti itu Bahkan dia mengatakan kenapa ayat 300 itu di, dihafalkan kenapa repot-repot gak berguna bagi dia Ya kalau bagi umat Kristen gak berguna tetapi bagi umat muslim sangatlah berguna Kenapa jangankan 300 ayat ya 30 juz itu dihafalkan Nah, kami punya kebanggaan tersendiri dalam diri kita. Kalau kita bisa menghafalkan, bukan kebanggaan untuk menjadi sebuah kesombongan, tapi inilah wujud bahwa kita selalu berusaha. Kalau mampu, kenapa tidak bisa dihafalkan? Ini pun sebagai bukti bahwa Al-Quran itu benar-benar wahyu yang datang dari Sang Maha Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah karangan manusia sehingga siapapun umat manusia ini mau menghafalkan dan memiliki kemampuan untuk menghafal itu mendapatkan nilai berkah jadi ada orang-orang istimewa dan kelebihan, punya kelebihan tertentu yang mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala jadi bisa menghafal nah berbeda dengan nih saya, saya, saya katakan biblos ya saya enggak akan membuka satu ayat tetapi saya katakan biblos. Kalau orang Kristen mengatakan kenapa harus dihafal? Enggak perlu dihafal. Karena apa? Karena bebel, karena bebal itu. Di sini orang menghafal ini menunjukkan kecerdasan umat muslim ini lebih dari orang-orang Kristen luar biasanya itu bisa menghafal 30 juz dari uh, beberapa orang ya dari umat Islam ini Jutaan manusia nih ya, dari ada yang hafal satu jus, ada dua jus, tiga jus, dan bahkan yang kemarin hafal satu jus, berusaha untuk dua jus, dan selalu berusaha untuk menghafal. Itulah uh, sebagai usaha umat Muslim untuk melatih kecerdasan juga, untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa mendapatkan apa ya, satu keistimewaan. Nah di dalam kita menghapal itu Jadi kalau dikatakan gak berguna itu kan bagi kamu Bagi umat muslim sangat luar biasa Bergunanya Dan inilah salah satu bekal Hidup di dunia dan akhirat Itu Din Jadi <tuh> lucu gitu Jadi ingin tertawa jadinya Aneh itu Lucu Lucu Surah ke 98 ayat 6 sesungguhnya orang-orang kafir yaitu orang Yahudi dan orang Kristen itu di neraka jahanam selama-lamanya dan mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Nah, itu salah satu ayat yang harus dihapuskan. Kenapa harus dihapuskan? Ya, ini kalau kita simak ya, di situ tidak ada namanya orang Kristen ya. Sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahatnya makhluk. Jadi, uh, mungkin ikhwan Villa semuanya sudah tahu tafsirnya ya. Sungguh orang-orang yang kafir dalam golongan ahli kitab Dan orang-orang yang musyrik akan masuk neraka jahanam Dengan bermacam-macam siksa pedih di dalamnya Mereka kekal memang di di, ah, di dalamnya di dalam neraka jahanam itu Untuk selama-lamanya memang Karena apa? Dia kafir Tidak ada kesempatan bagi mereka untuk keluar Bahkan untuk segedar sejenak Pas dari siksa mereka itu tidak bisa. Jadi, mereka adalah sejahat-jahatnya makhluk Allah yang telah memberi mereka peringatan. Nah, jadi sebenarnya sudah dikasih peringatan oleh Allah Subhanahu Ta'ala, tapi mereka tidak mempedulikan. Makanya, mereka mendapatkan siksa di dalam neraka jahanam, tetapi itu dari cara pandang Muslim. Nah jadi ayat itu untuk cara pandang muslim Kalau Kristen enggak meyakini kenapa Kenapa rempong Si Udin kok rempong ada ayat seperti itu Memang apakah ada orang muslim menyerang dengan ayat itu Tidak Dengan cara pandang muslim kita menyebutkan Ini adalah salah satu ayat yang menjelaskan bahwa orang-orang kafir itu masuk neraka, makanya umat Muslim selalu berusaha untuk mempertebal iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, tidak murtad. Kenapa? Ancamannya udah jelas: di luar agama Islam, kafir masuk neraka jahanam. Ya, ke masalah kamu enggak meyakini? Ya, terserah kamu. Nah. Jadi kamu ini menarasikan seperti itu dengan kebencian, makanya bukan banyak murtad, tetapi semakin banjir mualaf alaf itu, Din. Henry, tanggak tau ayat ini. Pendeta-pendeta si Indonesia itu kalau nggak saya kasih tahu nggak tahu. Nyaman-nyaman saja. Oh kita ini harus toleransi dan damai Jadi ya Biarpun pendeta itu nggak tahu Mau tahu juga tahu tentang ayat ini nah, Kalau seorang pendeta dari Kristen Dia memang nggak tahu itu Wajar kenapa Al-Quran bukanlah kitab Kristen Al-Quran itu kitabnya umat Muslim Nah Al-Quran jadi itu adalah kitab sucinya orang Islam. Jadi, kalau ada seorang pendeta nih ya yang berbeda dengan kamu, tidak peduli dengan ayat itu ya, gak masalah. Sama dengan disitu ya, ada ayat kamu: "Firman itu telah menjadi manusia." Emang gue pikirin. Pada mulanya adalah firman emang gue pikirin itu kan kitabmu. Nah, nggak pengaruh bagi kami. Sama dengan ini ada satu ayat di dalam surat 98 ayat 6 ini. Masalahnya buat apa? Buat Allah tuh apa sampai salah kita ngomong? Masalahnya apa? Toh umat Muslim itu tidak ada menyerang dengan ayat ini tetapi ini menjelaskan menjelaskan bahwa di dalam Al-Quran itu dijelaskan untuk orang-orang kafir itu kekal di neraka jahanam. innaladina kafaru min ahlil kitab jadi minal, min ahlil kitab ini jelas untuk ahli kitab itu jadi bukan kamu katakan orang Kristen nah ini yang salah ini menafsirkan itu. Mana ada kata-kata Kristen di situ. Jadi memang si Udin ini sukanya seperti ini, Ivan Villa semuanya. Mungkin dianggap orang-orang di luarnya eh, luarnya si Udin ini orang botol. Ternyata dia yang botol. Ternyata dia yang botol. Taupun dia itu dinarasikan dengan kebencian, jadi dianggapnya semua ayat yang menurut dia itu membawa narasi ke kafir itu kebencian Padahal dengan jelas kalau kita umat muslim membaca Al-Quran Itu menerangkan itu umat orang orang kafir itu masuk neraka Tapi kan kita umat muslim yang membaca Yang dijelaskan bukan orang Kristen Kalau orang Kristen kan gak meyakini Al-Quran Kenapa rempong ada ayat itu? lucu. Nah sesudah itu mengatakan para pendeta tidak tahu Lah memang pendeta cuman kamu saja yang bisa baca Banyak depater itu yang ngatakan dua ayat Ya walaupun hanya terjemahnya dia tahu Tapi paling tidak pernah membaca Jadi jangan sombong, jangan sok-sokan Sok-sokan pula kau din Jadi tunggu aja azab itu akan datang sebagai balasan atas penistaan kamu dan penghujatan kamu terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan hujatan kamu dan penghinaan kamu terhadap Islam. Is this okay? Ya saya setuju. Tapi kalian tidak tahu apa yang dimaksudkan toleransi dan damai oleh mereka. Manado disebut itu provinsi toleransi dan damai Manado Oh Papua itu orangnya damai hmm. Nias itu hmm. Nias itu ma Mas Permata yang dibawa ke Jakarta orang Jadi kita lihat begini ya um, Dianggapnya pendeta itu menjaga toleransi, jadi tidak pernah membahas Al Quran. Memang benar, ada pendeta yang benar itu tidak pernah membahas kitab suci orang lain. Yang benar itu sebenarnya kalaupun membahas dalam rangka diskusi, dialog, dan debat, itu nggak masalah karena disitu kerangkanya, konteksnya, dialog, diskusi, saling mengedukasi, saling menjelaskan, saling bertanya, saling menjawab, saling menyanggah. Tapi kalau monolog seperti kamu Nah yang kamu bilang itu pelayanan Ternyata kamu membahas kitab orang lain Ini kan membagongkan kamu ini Ya tapi kalau kamu duduk di dunia diskusi Dialog Ada yang menyanggah Ada yang bertanya Ada yang menjawab Itu konteksnya lain Nah saat kamu bernarasi seperti ini Mengatakan pendeta itu tidak ada yang, ta ada yang tahu Tentang toleransi Eh toleransi Nah sinilah fakta-fakta membuktikan bahwa umat Islam itu adalah umat yang paling bisa menjaga toleransi Kenapa mayoritas muslim di Indonesia kalau umat muslim tidak menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama pasti lain di luar Islam itu sudah habis tapi faktanya dan buktinya kita tetap menjaga semua itu. Karena apa kita menyadari negara kesatuan Republik Indonesia ini memang dari dulunya terbentuk dari beraneka ragam suku, agama, dan ras. Pastinya, inilah cikal bakal Indonesia yang harus tetap kita jaga. Tetapi, kalaupun ada sesuatu hal yang perlu didiskusikan, walaupun itu sebuah perbedaan demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dan demi menjaga kerukunan umat beragama Mari kita diskusikan Mari kita berdialog Dan kalaupun kita berdebat Saling menyanggah Saling menjawab Itu kerangkanya berbeda Bukan monolog seperti kamu Kamu menarasikan satu ayat Sedangkan itu ayat suci Al-Quran Yang menjelaskan untuk jemaat, Jemaah umat muslim Kamu menarasikan untuk Kristen Itu sebuah ancaman Seperti kesannya ancaman Kan lucu gitu loh itulah ikhwan beliau semuanya jadi kita <coughs> eh, memberikan satu eh, keterangan seperti ini oh mohon maaf tadi videonya enggak enggak saya ini tapi semoga suaranya bisa terdengar apa yang dikatakan si Udin ya eh, enggak apa, apa yang penting suaranya jadi narasi-narasi si Udin ini ya mungkin kita memahami tapi Mari tetap kita sanggah Tetap kita Ini ya Tetap kita Hadang para pengujat seperti ini Yang selalu menarasikan Ayat-ayat suci Al-Quran Dengan sembarangan Dan semaunya Semoga Apa yang aqidah Channel sajikan Untuk ikhwan Villa semuanya Bisa membawa manfaat Sekaligus mempertebal iman kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala aqidah Channel akan kembali Dengan topik yang berbeda pastinya Dan Tetap dukung channel-channel muslim Supaya kita bisa bersama-sama Semoga apa yang ikhwan vilah berikan kepada channel muslim Bisa mendapatkan nilai pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Salam satu Tuhan Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh